Baiklah para sahabat, seluruh dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada sebuah info para sahabat ya, untuk warga Konoha dari al 2 ini Disimak simak sahabat, 3 jam yang lalu ini menginfokan bahwa kita semua wajib untuk mendukung Memvoting Bunda Lesti dan Papa Bilar di acara SCTV Music World 2022 Gaskan di semua nominasi, ini info para sahabat, ya dan tentunya Semangat dari l 2 berita ini Buat warga Konoha Perhatikan Tidak ada kata menyerah buat Leslar Semua nominasi gasken guys Tuh persahabat ya Tidak ada kata menyerah Buat Leslar Dan kita lihat juga total voting semua aplikasi Jika ada yang error gasken di aplikasi lainnya SMS sebanyak mungkin Gempur di aplikasi video Sebanyak yang kalian mampu Gempur di Medsos Habis-habisan voting di Juts Jangan lupa selalu berdoa Dua persahabat ya Ini info untuk warga Konoha Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat Leslar law first Bersatulah Leslar Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil Berusahalah dengan semangat Jika kemenangan bukan milik kita Berarti mungkin ada usaha yang lain Lebih besar dari kita Yakinlah pada Allah Kita hanya berusaha untuk menang kin uh, persahabatan ya. Tidak ada kata menyerah sih bagi Leslot. Mudah-mudahan semakin kompak, semakin solid mendukung yang terbaik buat Bunda Lesti dan Papa Bilar Bismillah persahabat ya. Borong piala penghargaan. Berikutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah unggahan terbaru vitamin bahagia kita dapatkan dari Papa Bilar. Kita lihat Papa Bilar setengah jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto lagi Uh, mau berangkat otw persahabat ya Kerja bareng ayam Aduh Allah banget ya Kerja bareng ayam nih apa Bilar Dan kita lihat juga persahabat ya Di postingan ini pun kita dibuat penasaran Akan syuting apakah hari ini Dari idola kesayangan kita Dicimak persahabat Unggahan Pepa ini pun dipost kembali Oleh akun sahabat leslar Dan kita mendapatkan jawaban uh, Tentang Kegiatan idola kesayangan kita hari ini Perhatikan di kalimat caption yang dituliskan Di postingan ini Oh ya, yeah. ini tanggal 6 ya Kata Gorgeous sih Leslar shooting iklan brand terbaru Semoga lancar ya, amin Tuh persahabat ya. kita mendapatkan jawaban Bahwa hari ini, Papa Bilar Dan Bunda Les dikejara Kata Kak Rizky Makeup Kata Gorgeous Leslar akan shooting iklan brand terbaru Semoga lancar Semoga dipermudah dan diberikan kesuksesan, Amin. Berikutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah kalimat yang luar biasa diposting oleh Lesler Sanjak. Perhatikan di simak kalimatnya, Jadilah orang yang bahagia, karena itu lebih memilih datang pada orang-orang yang tertekan dan sedih, orang-orang yang emosi dan mentalnya tidak baik-baik saja, sangat mudah dipengaruhi. Untuk berbuat hal-hal yang di luar batas dan di luar nalar. Ini luar biasa banget persahabat ya. Mudah-mudahan kita semua pecinta Leslar diberikan kebahagiaan selalu dan apapun yang dilakukan oleh kita semua diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Amin. Dan persahabat kita tentunya masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru berikutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini.